Hujan terdampar kita. Senang kali hujan. Kenapa kawan enggak mandi, Hujan? Oh, segundah. jadi dimana ini halo guys jumpa lagi dengan mongil bolang guys kami berada di waduk waduk panji ya nukarame itu terus video selanjutnya mongil bolang kita bayar parkirannya Museum kayu di atas tiket lo, Ini tiketnya di sini. dari Mbak Misna ya di ini Mbak Misnanya ini jadi kami mau menemui Mbok Misna di waduk Panji Waduh, Panji. Waduh, Panji suka rame. Kau bisa berenang ya? Tidak bisa. Cuacanya mendung sedikit. Jadi, kita menemui Mbok Misna. Tunggu dia di sana. ke sana dia Helmi help me Nah, turun ini tangganya, nih. Wah, langsung ini. Langsung makan ini. ini kok yang ini hmm. Banyaknya rempah rempahnya dulu. Ini yang dicari. Nih. Jadi bubuhan Samarinda ke Tenggarong Pet. Jadi mau naik mana, mana Pet? Ini hapit nih yang ditemuin ini. Nih hey, oh, Ya, Naik ya. nah, ya. ya, mobil air nah, ya. Hidung. Apa Ya. terus Hari ini Mbak Misnal Akhirnya sudah ketemu Pakai Google ya, ya Sampai <Suskip> bawa sangu ya. Oke, asik tetangga ya? Hmm. jadi liburan yang happy nih. Hmm. iyalah, kalau happy terus. happy kok, happy, happy stress aja aku bahagia, apalagi enggak. enggak dirasa. happy iya keluarnya. tuh malah karena karena <tuk> sekali duduk <tuk> Jangan Jangan jaman, jaman. Setelah, <tuk> kali ini basa-basa hujan. <tuk> Eh, kok sampan laparan. Mantap ya Hujanan guys, berkedudukan guys, berkedudukan dulu. Hujan, hujan, hujan, hujan. Hujan yang indah. Hujan guys Ini jam berapa sudah ini Nah coba Coba nyalakan dulu nah. Oh 17 ya. aku aku. Jadi kita terpaksa ini pulangan Hujan-hujan ya saya turun Hujan-hujan ya nah. Ayo sudah duluan Hujan, guys! Terpaksa turun. Oh, oh, ya, Ini penting, hujan-hujan turun. Wah, anak-anak main hujan di sana. Wah, main hujan! sini hujan-hujan Hujan, terdampar kita Senang kali hujan Kenapa kawan tak mandi? Hujan Anak-anak oh, mandi Anak-anak mandi No place I'd rather be Ya kada Eh salah <laughs> lain. Oke okay guys sampai jumpa lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh